Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan saya, channel Bambang Suriplno. Kali ini akan menyampaikan materi video tutorial yang masih biasa, yaitu belajar bersama berbagi ilmu. Sederhana, semoga bermanfaat. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga kesehatan agar bisa belajar bersama untuk berbagi ilmu anak-anakku semuanya ayo kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi selamatkan makhluk hidup tema 1 subtema dua 2 hewan sahabatku di kelas 6 perhatikan anak-anakku semuanya binatang-binatang ini Sungguh, bahagianya berada di padang rumput dan di belakangnya hambaran danau dan kekayaan alam yang ada. Kita ketahui bahwa kekayaan alam ini mempengaruhi roda ekonomi. Kekayaan ekonomi rakyat akan berpengaruh pula terhadap kekayaan negara. Demikian pula, kekayaan negara akan mempengaruhi pula kekayaan negara-negara tetangga yang ada di sekitar kita jadi ekonomi itu sebagai penumpang roda kehidupan nah kali ini kita akan menjelaskan keadaan ekonomi negara-negara kita yang tergabung dalam wadah ASEAN keadaan ekonomi negara-negara ASEAN yang pertama adalah Singapura Singapura merupakan negara maju yang ada di ASEAN perekonomian Singapura sangat tergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan perindustrian, dan pariwisata industri di Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor untuk memenuhi kebutuhannya bahan baku industrinya Singapura mendatangkan dari negara-negara lain termasuk mendatangkan dari negara Indonesia yang kedua Thailand Ke keadaan ekonomi di negara Thailand penduduknya sebagian besar adalah bertani maka hasil pertanian di Thailand itu sangat besar Terutama beras Maka Thailand terkenal dengan lumbung padi di Asia Tenggara Hutannya lebat Sektor pertambangannya timah dan mangan Industrinya tekstil, semen, bank, barang elektronik Penghasilan divisa utamanya negara Thailand berasal dari industri pariwisata Jadi, ekonomi negara ASEAN yang Thailand sebagai lumbung padi Karena hasil pertanyaannya sangat bagus Yang ketiga, Malaysia Negara Malaysia berdekatan dengan negara kita Kegiatan ekonomi utamanya ada di bidang pertanian Pertanian menghasilkan karet, kelapa sawit, kopra teh, lada, dan padi. Pertambangannya yang terbesar adalah tambang timah Nomor satu di dunia Industri Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang elektronik Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN yang keempat yaitu Filipina Mata pancahariannya sebagian besar adalah di bidang pertanian Yang lainnya di bidang pertambangan dan industri Kita ketahui bahwa negara Filipina itu mendapat julukan Home of the Green Revolution Atau Rumah Revolusi Hijau Revolusi Hijau adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dan waktu yang cepat. Maka didirikan di sana untuk ASEAN Balai Penelitian Padi Internasional IRRI di kota Los Banos, negara Filipina. Barang tambangnya yaitu kobalt, tembaga, emas nikel, biji besi, dan minyak bumi. Negara yang kelima yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berada di Pulau Kalimantan berdampingan dengan Malaysia Timur dan Indonesia. Terkenal dengan negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Barang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin mobil, barang elektronik dan beras dan gula. Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan berkapita penduduknya paling tinggi dan istananya besar dan megah. Yang keenam adalah negara Kamboja. Mata pencarian utama penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian. Kamboja dilalui Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonisap padi termasuk hasil pertanian Kamboja yang terbesar Di samping tanaman padi Kamboja juga menghasilkan karet dalam jumlah yang besar kita lanjutkan negara berikutnya yaitu Laos mata pencariannya adalah pertanian Laos juga dilalui oleh Sungai Mekong Hasil pertanian Laos yaitu padi dan jagung. Selain pertanian, penduduk, kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah peternak. Hasil ternak Laos antara lain sapi, babi, kerbau, dan unggas. Negara yang ke-8 adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pertanian. Hasil utama Vietnam adalah padi. Selain padi, jagung, kapas, ubi jalar, teh, dan tembakau. Hasil industri hasil industri Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Sedangkan hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, kambing, fosfat, dan seng. Negara yang ke-9 adalah Myanmar Mata pencaharian penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan Hasil utama pertaniannya adalah di bidang pertanian adalah padi Hasil perkebunannya tebu dan kayu jati Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak Negara ASEAN yang terakhir yaitu Indonesia Mata pencaharian penduduk Indonesia adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan Hasil bumi timah, tembaga, minyak bumi, gas, dan nikel Namun itu negara-negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri Seperti Malaysia, tambang, timah yang terbesar Di Filipina didirikan pusat penelitian padi internasional di kota Los Banos, dan sebagainya. Inilah kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Bahwa kita tahu negara Indonesia merupakan salah satu pelopor berdirinya ASEAN dengan deklarasi Bangkok. Belajar bersama, berbagi ilmu dengan channel Bambang Suripno Dengan sederhana, semoga bermanfaat Kita selalu beramal dalam memberikan tolapul ilmi Tak lupa berikan subscribe, like dan share -nya. Perhatikan gambar ini Bahwa persebaran binatang mempengaruhi keadaan maka kita wajib menjaga kelestariannya meskipun Indonesia terdiri beberapa wilayah, suku, agama namun bangsa Indonesia tetap menjaga keamanan tetap menjaga ketertiban karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki landasan memiliki dasar negara yang kuat yaitu dasar negara adalah Pancasila Marilah kita pelajari nilai-nilai Pancasila dari kelima nilai itu Pengamalan nilai-nilai Pancasila Dari kelima, dari sila-sila itu Sila yang pertama sampai sila kelima Dengan lambang sila pertama, kedua, tiga, empat, dan lima Lambang sila pertama adalah bintang Sila kedua rantai Tiga pohon beringin Empat kepala banteng Dan yang terakhir padi dan kapas Ini memiliki nilai-nilai yang sangat luhur Dari sikap yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila Mengapa kita sila keempat? Karena sila 1, 2, 3 sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin pada subtema 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan bahwa sikap yang mencerminkan sila keempat ini intinya hubungannya dengan musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan beritikat baik untuk menerima hasil musyawarah dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah itu sila keempat contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila di sekolah contohnya kita bermusyawarah memilih ketua kelas dalam musyawarah pasti ada usul-usul maka kita menghargai pendapat orang lain meskipun pendapat orang lain itu tidak cocok dengan kita tidak memaksakan kehendak kepada teman Harus pendapat saya yang harus diterima Tidak boleh seperti itu Mengutamakan kepentingan bersama Dan terakhir Mensukseskan kegiatan sekolah Inilah contoh pelaksanaan sila keempat dari sila Sila kelima Nilai-nilai dari sila kelima yang mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan Mengembangkan sikap adil terhadap sesama Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak orang lain tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan, gaya hidup mewah Tidak menggunakan hak milik yang untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum Suka bekerja keras Menghargai karya orang lain dan melakukan kegiatan untuk memajukan dan meratakan dalam berkeadilan sosial Contoh pelaksanaan sila kelima dari Pancasila di sekolah Bersikap adil Menghormati hak orang lain Suka bekerja keras Tidak berlaku boros tidak bergaya hidup mewah dan suka berhemat Perhatikan gambar ini Seringkali kita melihat binatang ini melata di alam bebas Namun tidak sedikit orang mempergunakan dan menangkapnya Untuk hiasan-hiasan di rumahnya karena ini termasuk binatang langka dilindungi Maka harapannya apabila kita ingin binatang ini berada di rumah kita sebagai hiasan, Gunakanlah barang imitasi atau tiruan Nah kali ini akan kita bahas bersama-sama Untuk membuat barang tiruan menirukan benda-benda aslinya Barang tiruan itulah yang kita namakan kerajinan yaitu kerajinan seni patung Mari anak-anak kita bersama-sama mempelajari karya kerajinan patung Karya kerajinan patung Seni patung adalah karya seni rupa Yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume Bervolume itu berarti memiliki isi yang merupakan karya seni rupa tiga dimensi yang dapat berupa tanah liat kayu batu, logam dan bahan lainnya jadi seni patung itu merupakan karya seni rupa tiga dimensi cara membuat patung yang pertama cara yang pertama adalah cara subtraktif yaitu mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, ataupun dicuil Mengurangi bahan, namanya subtraktif Yang kedua, cara aditif Yaitu menambahkan barang-barang atau bahan-bahan yang lain Misalnya mengecor, mencetak, yang seperti itu Sedangkan teknik seni patung. Teknik pahat, teknik membutsir, teknik las, teknik cor dan teknik cetak. Teknik pahat yaitu menggunakan alat pahat palu yang digunakan untuk membenturkan barang ke dalam patungnya. Sehingga mengurangi barang itu sendiri. Yang kedua, butsir Butsir adalah teknik yang membentuk bahan lunak Dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir Yang men dan menambahkan bahan jika diperlukan Bahan ini biasanya tanah liat, lilin, atau modeling clay Teknik las yaitu membuat karya patung dengan menggabungkan bahan-bahan yang lain Untuk membentuk bentuk yang diinginkan Teknik selas itu menempelkan logam, merakit pada logam Yang keempat teknik cor Membuat karya seni dengan cetakan Jadi bahannya itu diadu dibuat adonan dulu Kemudian dituangkan pada cetakan yang terakhir, teknik cetak Seperti teknik cor Cetakan dibuat terlebih dahulu Namun bahan tidak harus dicor Bahan lunak Seperti dapat Dijepit menggunakan Cetakan bivalve Dan menggunakan dua sisi Simetris seperti kerang Dijepit seperti ini Nah, ini teknik-teknik Seni patung Langkah-langkah membuat patung Yang pertama mencari ide Membuat apa ya Yang kedua membuat sekeca Ketiga memilih alat dan bahan Yang keempat berkarya patung Terima kasih Untuk video pembelajaran kali ini Bisa kita lanjutkan kembali materi tema 1 Subtema Tiga Yang akan datang, terima kasih telah mengikuti dengan setianya. Bersama saya, Bambang Siripno, dengan harapan semoga belajar bersama berbagi ilmu ini. Sederhana, semoga bermanfaat, dapat menjadi ilmu yang barokah. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share. -nya. Terima kasih. Wah, bila itu aku balik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.